Yo, yo cik cik cik cik balik lagi bersama Tong Spin. Kali ini kita akan review game get of Olympus ya, Lur. Kita bawa modal 86.000 saja. Modal-modal receh lah ya. Kita cari profit-profit tipis di Olympus ya, seluruh Kita main di battle 1.200 dulu. Kita coba turbo 20, 20 kali lagi dulu. Oh ya, yang bertanya kita main di mana? Kita main di RTP 8.000, Lur. Situs satu-satunya situs yang khusus buat bermain Zeus. Ah, <laughs> enggak sih karena saya cuma bisa saya uji sebenarnya. Nah, di sini rame sih asik Olympusnya gacor bisa cek RTP juga bisa kalau pengen coba langsung saja untuk linknya ada di pin komen ya seluruh jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya tergacor terpacaya tersolid santai roja ke dunia akhirat pokoknya gas Lur back to game seluruh di tadi kita coba di 20 belum ada tanda-tanda mantap-mantap ini tapi saldo masih tetap padahal kita main di bed, 1200 lumayan lumayan lumayan lah biasanya kalau rada rada awet di awal itu bakal ada jeleknya atas gelas kasih dong skater dong Asik ya Kristen pertama di bed, 1200 seluruh kita coba cek cek cek ceknya ya us kasih tahu kasih paham yus jangan ragu jangan bimbang us yuh gelasnya kasih dong itu atas gelas kasih petir dong us atas gelas-gelas petir duduk duduk menurut sekali ungu sekalian atau biru boleh us biru dulu ungunya sekalian boleh us jemput umuhnya, us yes merah sekalian biru biru biru biru biru aduh dudududududududu cincinnya banyak hijaunya sekalian us ah hijaunya jadi us hijaunya satu lagi us ke hampir sekali seluruh tapi petirnya mantap aduh dua belas ribu kali lumayan 188 ya Gus awalnya yang bagus terima kasih us kenapa hatinya kau sore hari ini kita main di RTP 8000 ya seluruh tadi pas Sebelum belum main selalu utamakan cek rtp-nya rtp-game tadi di 85% hijau mantap pokoknya merah aduh nggak mau uduh cincin kurang satu gelas kurang satu hijau dulu set kuning atau biru turun dong aduh gelasnya ikut-ikut dong ikut pasti duduk rame atas makhluk tak kasih petir aduh kota semua petirnya di mana uh aduh masih sisa sembilan spin semoga ada Tak mantap, mantap, mantap itu seluruh Hijaunya boleh atas kuning, kasih petir, nggak mau. Terus, terus, terus, set set set set set set terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, terus, kuning ungu boleh ungu boleh terus, dulu ungu nusul dong ungu nusul dong terus, mau terus, lumayan tahun 2019 sisa spin lagi semoga ada tambahan taman manisius Ayo Aduh bus-bus bungu jadi cincin jadi indonesia juga boleh dong udhuduh ini cincin jadi sih ya. harusnya jadi harusnya jadi atas cincin kasih petirius duduh mantap 6.000 kali 29 lumayan sur 180.000 JP JP ya seluruh awal yang bagus ya seluruh selalu ingatkan kalau pengen bermain di rtp lama ribu pastinya sesuai gacor langsung cus aja untuk linknya ada pin comment jika kalian sering bermain di modal modal receh bisa dibantu subnya kita coba manual dulu lima kali ya seluruh satu dua tiga enggak dua dulu aja kita naik bet 2400 kita coba quick 30 ya seluruh kalau kalian yang pengen main-main gacor-gacor di Zeus boleh langsung mampir di RTP8000 untuk pinnya eh untuk link situsnya ada di pin komen, lor jangan ragu bawahnya ini situs bergacor terpercaya WD berapapun dibayar lunas Lur jangan ragu jangan bimbang langsung aja linknya ada di pin komen. Mari kita bantai-bantai Zeus di situs ini seluruh yang penasaran boleh langsung cek, cek cek cek Ayo nih bednya naik loh 2.400 ya slow. Double masih belum tak aktifin dulu. Kita masih tes tes dulu coba. Dapat frisbee-frisbee mantap. Ini satu lagi yuh, kasih dong atas mahkota. Aduh, dududududuh, nah, 2.400 nih. Dapat apa ya? Semoga ada JPJP -JP mantap ya seluruh. Aduh, hijau Aduh, kuning. Aduh, pada kurang semua. Biru dulu, merah kasih boleh atau atas belas kasih mahkota. Ah. <laughs> Awalnya nggak tadi ya seluruh apakah lebih aman main di, di 1200 yang lagi gacor 2400 sepertinya ampas ampas ini, duduh duduh atas mati cu ya. Ayo kuning dulu merah boleh nusul dua lagi, duh merah merah merah merah, yo yo yo ikut ikut ikut ikut nggak mau juga petir baru tambah empat ya yes, seluruh langsung sekali ini pada 2400 berarti gacornya di 1200 sepertinya Ayo Aduh kuningnya dulu kuning Hai pentong lem telekina no yuk biru boleh biru boleh biru Waduh, kompetirnya sepi sekali, Us Kasih lah teman-teman terus. Lumayan lah ya, seluruh naik-naik sedikit yang enggak masalah lah. Buat tambahan-tambahan tambahan lah enggak masalah. Jor, aduh mah buatnya kurang dua cincin benar satu anjir. Ah, 81.000 di per 2000 500, eh, 2.400. Berarti gaconya tadi di 1.200 kalau kalian penasaran dan ingin mencoba langsung cus aja di batch 1200 Bro. double jeng jangan lupa dimatiin mainnya di quick aja oh ya yang sekalian yang buat yang masih penasaran-penasaran gimana cara polo-polo modal receh biar cp-cp mantap boleh dibantu subscribe komennya biar saya tambah semangat buat bikin kontennya dan saya ingatkan sekali lagi jangan jadikan game ini sebagai mata pencarian jadikan hanya sebagai hiburan semata jika ingin bermain permain lah dengan uang dingin, jangan uang panas, apalagi uang dapur, biar kalian otak kalian gak ngebul. Yuk, cus yang untuk yang masih penasaran di Olympus bisa langsung cus aja di RTP8000. Untuk link situs saya sertakan di komen Inilah, lus, lus, lus, lus, lur. Aduh, gak konek, lur. Hmm, apakah kita balik di 1200 enggak sih? Besi pengennya WD aja. Bentar lagi ya, lur. WDN aja WDN aja kita coba 1200 dulu ya 10 kali boleh 20 lah kalau nggak ada tanda-tanda mantap-mantap kita langsung auto-gabur saja tadi kan bawa modal receh juga 88000 jadi kalau udah JP ya lumayan lah bisa buat party nanti malam yus kasih paham tambahan-tambahan dikit Yus. kasih laus-laus Hus, kok diam-diam aja, lus. Lus. Halo, di Bu? Iya, betul. Di ada yang bisa dibantu? Ada yang bisa dibantu? Oh iya, nanti saya ah, di depan roti O oh, Bu atau dokter papor. Iya setelah DKT Utara lagi Iya Kalau dari selatan kiri jalan Nanti pas di kanan jalan ada Roti O oh, Di kiri jalan ada toko kita Di, di, de, di depan Roti O oh, Kalau di kanan jalan ada Roti